Puan, hai tuan Apa Anda Kau lakukan Saat terserahkan zaman Pada apa yang bisa Dikau wariskan Hai tuan Hai Tuhan apa hendak di kau bilang Saat na cucu bimbang akar apa yang sudah kau pertahankan mengangkat salah Sambil tunggangi gelombang Menderulah padukan segenap kekuatan Bertanyalah pada batin para pahlawan Mengapa penting satu bahasa Tanggapan: "Jangan sekarang, dan caramu bertahan. Mengangkat salah sambil tunggangi gelombang. Menderulah padukan segenap kekuatan." Bertanyalah pada batin para pahlawan, mengapa penting satu bahasa? Penjangan pancaman sekarang dan cara.